Nabi, nanti jadi total sok So, wong kelaparan kafirnya akhir zaman, kelaparan kafir. Wah, apa yang mangan? Kelaparan keusandera nabi. Us, bayarnya akhir akhirke, zaman. Ya, pernah masuk abad sini. Ustaz, wah, gak, gak, gak, Pas gak, gak, teko, gak, gak, gak, gak, gak, Nabi. gak, bawa roti sama minuman. Us, betapa menariknya dalam keadaan seperti itu gelem minuman itu dajal, gelem roti itu dajal, neroko. karena apa yang dikatakan dajal neroko adalah suarga dan dikatakan Swargo adalah, jadi dajali uga wo neroko ya Swargo. sebab dia cara nih saya tako, kamu nangutakok. lah, gue dajal lah biok tako. soalnya gue butuh nih tako. lo cara nih gue tapi kok tertarik bakal semua. terus, gitu kok kangen temen tako. <laughs> Woi <tuk> iso wae karo sopo padunangis kan. Nabi ku yo rileks. Tenang ae. Nek dajal teko, iki dewe Nabi ku apal hadise, nek dajal teko kok aku isih urip, aku isih sugeng. Fa anahajiju. Aku sing lawan dajal. Kowe tenang, iku dene pembimbing setane tenang ae. Nek dajal teko, aku isih sugeng tak aku sing lawan. Wong kowe kan gak level. Nek nah, aku wis gak ono, fa wau fa wau khalifati ankum. Allah sing ngurus iki dajal. Ono sabat nduk guru ya ra to bedu iso Ya Rasulullah. Buat ngaitan mawon, sudah buat ngaitan mawon di nego. Kalau tak mangan roti nih dajal. Gue tak ob, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. nih. Uang dajal mawon, maksudnya uang uang dajal mawon. Bodoh di kan buat nido <l forever> Tapi akhirnya gue, nafir udah di suritokia amat bos jasad non. Gara-gara selingan mau. Isi sudi nafir. Ibu, nak dalam keadaan kan diamaneh, si sahabat ini semikir mikir ratu pihol, masuk rendah tuh, iman, mantek, kok, awak kok itu usul fikir, mantek, ngiatin, nih kukulap parain, tapi kelaparan para bengeng ngiatin maun, kulon, akhirayu dajjal, nasi kemangan, kutu ngaf, kan kul salate, mangan kan pakete, kutu kafir, ngafiri, allah, iman beb, tak amun hijau, tapi tahi kulot futun, wong dajjal mawon wuyu akhirnya nabi, nanti coro suwusono, no hai, jadi, jangan kira nabi itu terus wong sowan juga, maksudnya itu ya sering ketemu, tapi tidak sebanyak nabi memang miliknya umat. Jadi, kalau ketemu ya di sufah itu teras, masjid, kadang nabi hanya ngegiatan Abu Bakar sama Umar, terus sohabat, cerita macam-macam zaman jahiliah, zaman jahiliah itu. Nah cerita lucu-lucu kan. Kuya dhisik sing ngeflae nganti nuwuh. Ku oh ora ora aku kowe sing maram-marah. Wae terus fayah khudu nafii amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Tawa terus Nabi wae thakun mimma yathakun. Nabi akhire ikut tertawa ya rilate. Gitu. Ketu ora kok terus wane neng galeme Nabi ganggu suasana keluarga istri anak, itu ndak ketemunya di di fayah itu di di teras di akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat. Di dalam makanya la hulu Nabi illa ayu Jangan soal Nabi kecuali dapat seen karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar beliau milik publik. Mujaddu tubalu anna baru hatta lakana Mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras. Masjid ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus Nabi ya guyon, santai termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita tidak makan saja dulu baru itu Dajjal tak tak bodoh nih, tak apusi kan ngapusi Dajjal Nabi nah akhirnya dipekehkan tapi hukumnya ngapusi Dajjal jadi ya riang jadi diseku ya riang ya relax Ya karena tadi Ya Pak. ya karena tadi memang Kesalahan-kesalahan sohabat itu Ya rileks tapi saya ulang lagi itu Di sufah, bukan di dalam, dimana